Gimana sih, dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Seven Official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset preset yang old old guys ya. Jadi di sini itu lagunya bakal keren keren banget, lagu-lagu yang lama lama yang pernah viral guys ya. Oke lah, kita tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya. Oke okay, cinta dia Oke, lanjut ke peserta yang kedua Santuy. Oke lanjut ke presiden yang ketiga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 Okay lanjut ke presiden yang ke ya. Gua tahu gua gua jelek. Gua Oke, okay lanjut ke presiden yang ke-7. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-8. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-9. Kita tunggu tanggal mainnya ya guys ya. Buset.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 Oke lanjut ke presiden yang ke-14 Oke lanjut ke presiden yang ke-15 Tunggu tunggu, ngadu pahang bang Siapa takut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 Oke lanjut ke presiden yang ke delapan belas Oke lanjut ke presenter terakhir itu ke dua puluh eh ke dua puluh ke sembilan belas